Baiklah persahabat ya selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini banyak sekali momen vitamin yang kita dapatkan langsung dari idola kita Keunggah pertama persahabat ya kita lihat aja Masya Allah ada unggahan spesial momen Diunggah di IG-nya Bang Fali akan perhatikan kekiutan dedek lasti dan rizki pilar Persahabat ya Masya Allah Ini kembali ke zaman dahulu tentunya persahabat ya Belasti tidak segi bila selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Mudah-mudahan rumah tangga mereka juga selalu bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Momen ini diunggah kembali oleh akun HP Kentang Kata Sultan. Kalimat caption pun dituliskan. Ingat zaman dulu ya, buat beginian. Masya Allah, luar biasa banget nih persahabat ya, perjuangan dari tim juga diguyur hujan, masih tetap semangat, persahabat ya. Dalam postingan tersebut, banyak sekali tanggapan yang diberikan oleh para fans, yakni dari akun Instagram, segala putih, dan skor pilar, mengatakan, "Ya Allah, segitunya kita ya, masya Allah, banyak persahabatnya, tetap kompak, dan tetap solid selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita." Berikutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggahan spesial dari Ayah Kejora di akun Instagram pribadinya Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan kebersamaan dengan anak tercinta Dan menantu idaman ya Masya Allah Alhamdulillah Ayah Kejora bisa menemani dan bisa menjaga kembali di netlasti Kejora Kalimat kesan pun dituliskan oleh Ayah Kejora Alhamdulillah masih bisa nemenin si Gerlis Lesti Kejora di versi yang berbeda hehe katanya itu Masya Allah banget sebentar lagi juga Akan mendapatkan cucu ya persahabat mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan dalam persaingan tersebut juga tentu banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram Ocea yang mengatakan sehat-sehatnya bapak dan dedek tuh doa yang terbaik selalu diberikan dari para fans sejati untuk idola kesayangan Berikutnya ada sebuah unggahan juga dari akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina persahabatnya mengunggah momen tentunya ini momen bumil luar biasa yang selalu tentunya membuat kita semakin bahagia juga persahabat ya Momen kebersamaan dengan Leslie kejora juga Masya Allah Tabarakallah mudah-mudahan selalu harmonis Hubungan Leslie dan Mama Gigi Yang selalu membuat kita semakin bangga dan bahagia Dan selanjutnya Ada sebuah unggahan spesial Momen di acara Cinta Abadi Selal persahabat sahabat ya Luar biasa yang sudah nonton Pastinya tentu kita dibuat bapak berbahagia Oleh tingkah lagu dari idola kita yang selalu membuat bahagia kita lihat persahabatnya perut dedek lasti ini dielus-elus manja oleh kakak Bilar semakin sayang semakin cinta kepada istrinya yang telah tentunya memberikan keturunan persahabatnya ya luar biasa Alhamdulillah mudah-mudahan selalu sehat untuk dedek dan kakak Bilar dan semoga persahabat ya, kita doakan BBL menjadi anak yang soleh, pintar, cerdas, dan berguna nih untuk banyak orang. Yuk doakan selalu yang terbaik untuk rumah tangga idola kita. Selanjutnya juga persahabat ya, semakin terleslar-leslar kita melihat kekiutan yang sangat romantis diberikan langsung oleh Rizky Billar maupun Lesti Kejora. Perut Bunda Utun ini selalu bersahabat dia dielus, disayang, dicium oleh suami tercinta Papa Bilar yang selalu menjaga, melindungi persahabat ya untuk baby nih dan Bunda Utun. Masya Allah, salah satu bukti bahwa Risti Bilar ini sangat luar biasa mencintai seorang Lesti Kiciorang. Dalam postingan tersebut juga, tentu ya banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram Sdera underscore mengatakan Masya Allah gemas katanya tuh melihat kegiutan keromantisan langsung diberikan oleh kita ini Pak Sabat, ya dan kita makin penasaran dan makin menunggu BBL tentunya lahir Pak Sabat, ya, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan dan berikutnya kita lihat juga persahabatan. Di sini ada momen ketika live Instagram Didi Alasti Kejora ya. Ini menjelaskan tentunya untuk momen ketika Didi Alasti pingsan di acara off air ya. Didi Alasti menjelaskan ini tentunya langsung oleh Didi Alasti dan Kakak Bilal. Beneran. Jadi tadinya kakak itu mau nge-prank pengantin. Nah dia kan ceritanya gak pamit Sudah, gitu. Sudah selesai Jadi persahabat ya kita sedikit aja Penjelasan dari Dede Lesti Sebenarnya kakak Rizky Bilar Ingin ngeprank persahabat ya Tetapi kondisi Lesti Kejora Tentunya tidak stabil Dan mengakibatkan Lemas dan jatuh pingsan. Mudah-mudahan selalu sehat terus Untuk Dede Lesti Kejora. Diunggah momen ini oleh akun polisi Ada kalimat caption yang dituliskan Nih penjelasan dari Hinata sama Naruto, mangat kesayangan, Muhammad masya Allah banget ya selalu sayang terhadap Lesti dan kakak Bilar Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu sehat makanya tantinti doa selalu diberikan untuk idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya persahabat tetap stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.